Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Jawa Kawedar. Pada kesempatan ini saya akan mengajak seluruh pemirsa untuk kembali memahami tentang Petung Jawa. karena menurut saya petung Jawa ini sangat penting sekali bagi perjalanan hidup terutama bagi orang-orang yang mempercayai adanya warisan daripada leluhur kita yang terdahulu Pitung Jawa ini sudah banyak dilupakan oleh orang-orang Jawa khususnya padahal ini menurut saya sangat penting apa mungkin karena mereka tidak mau dianggap ketinggalan zaman atau mungkin tidak mau dibilang Klenik. Padahal dari klenik itu sendiri Sebenarnya merupakan sesuatu yang menjadi rahasia Karena setiap orang yang mau menentukan apapun yang dianggap disitu penting Pasti suaranya pelan-pelan Sehingga itu dianggap klenik Padahal klenik itu sendiri bukan sesuatu yang menyeramkan Yang saya maksud dengan petung jawa adalah petung yang berhubungan dengan hari, pasaran, juga wuku Termasuk di dalamnya ada paringkelan Paringkelan petung jawa ini biasanya digunakan untuk dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup Perjalanan hidup yang berhubungan dengan kegiatan yang sakral Contoh umpamanya, untuk menghitung perjuduan Berpeduman dengan hari kelahiran Baik hari lahirnya calon laki-laki Atau mungkin dengan calon mempelai yang perempuan Ini pedoman orang Jawa zaman dahulu Karena orang Jawa zaman dahulu harus mengerti Apa yang namanya tujuan hidup dan apa yang dibutuhkan untuk hidup ini menurut saya kebutuhan hidup itu diantaranya satu sehat selamat dalam perjalanan sehari-hari dan itu bisa menetepi wajib urip atau memenuhi kebutuhan hidup hidup itu harus makan jangan sampai kurang yang dimakan orang hidup juga harus nyandang tetapi kalau bisa jangan sampai nyandang utang apalagi sampai nyandang susah sepertinya perjalanan hidup yang seperti ini sangat ruwet sekali kemudian yang kedua jika punya kemauan apa saja besar maupun kecilnya kalau bisa harus terlaksana dan tercapai supaya menunjang dalam perjalanan hidupnya menjadi tentram, damai dan sebagainya nah apa yang saya sampaikan ini jalannya lewat mana? Coba mari kita cari bersama-sama Supaya bisa tercapai dan sempurna Artinya sempurna itu apa? Sempurna itu genap, tidak kurang, juga tidak lebih Kalau kurang, kita mau cari kemana? Sedangkan kalau lebih, kita juga mau taruh di mana? Nah ini yang mari kita benahi bersama-sama Supaya kita itu tidak meninggalkan ajaran daripada nenek moyang kita terdahulu karena ajaran ini saya pribadi menganggap sangat hati bagi yang percaya tapi kalau bagi yang tidak percaya ya monggo monggo saja sifatnya di sini saya hanya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin berguna untuk kita bersama saya akan menyampaikan tentang watak sifat karakter jodoh seseorang ini bisa dilihat dari hari dan pasaran atau yang bisa disebut dengan weton Orang Jawa Biasanya lebih mementingkan hari wetonnya Daripada tanggal lahirnya Karena dari hari weton Seseorang bisa dilihat Dari karakternya Meskipun semua itu tidak 100% tepat Tetapi perkiraan watak Yang sangat runut Berdasarkan weton dan hari kelahiran Tidak bisa dianggap remeh Hal ini mengingat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 Dimulai dari hari Selasa Wage, Neptunya tujuh, dan yang paling tinggi adalah hari Sabtu Pahing, nilainya delapan belas. Nah, ini nilai Neptu yang harus kita pahami supaya kita tidak sampai mohon maaf melanggar waler sengker. Karena kalau saya berbicara tentang sengker Mungkin ini nanti penjabarannya akan sangat luas sekali Yang jelas sengker itu adalah garis larangan Kalau bisa ya kita jangan melanggar garis, garis larangan itu Sedangkan garis larangan di sini yang berhubungan dengan hari, weton, dan sebagainya ini Berhubungan dengan larangan dari alam semesta ini Nah dari nilai neptu inilah Kemudian, semua mencakup karakter dan watak seseorang yang bisa diketahui. Hari itu, pada umumnya, ada tujuh: dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian, pasaran lima itu ada lima, dari Legi sampai Kliwon. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang weton, sebaiknya saya akan menyampaikan dulu asal-usul hari dan pasaran itu. Supaya lebih jelas dalam memahami dan bisa diterima sesuai dengan kondisi yang sekarang ini, hari dan pasaran itu awalnya dikarang oleh seorang brahmana yang bernama Empuradi. Empuradi ini sebenarnya dewa yang bernama Sang Hyang Suryo, yang menyamar sebagai manusia yang menjadi brahmana pada waktu itu. Hari tujuh dan pasaran limo seperti yang saya sampaikan atau yang kita pakai sekarang ini Merupakan hari yang ditetapkan pada saat keluarnya penanggalan Jawa Pasaran limo dikarang oleh empu radi itu terlebih dahulu sebelum hari tujuh Hari tujuh itu setelah jaraknya 284 8 tahun sebelum masehi baru dikarang hari tujuh itu kembali dengan hari tujuh hari tujuh itu zaman jawa kuno dinamakan satu hari radite radite itu berasal dari dayanya sang yang surya atau matahari yang sekarang kita pakai namanya menjadi hari minggu kemudian yang kedua hari soma atau hari Somo, hari Somo ini berasal dari dayanya Sang Yang Chondro, atau bulan yang sekarang namanya menjadi hari Senin Kemudian hari Anggoro, hari Anggoro itu berasal dari dayanya Sang Yang Kartiko, atau bintang yang sekarang namanya menjadi hari Selasa. Kemudian yang keempat hari budo Hari Budho ini berasal dari dayanya bumi atau tanah yang sekarang namanya menjadi hari Rabu Yang kelima Hari Respati Hari Respati ini berasal dari dayanya api yang sekarang namanya menjadi hari Kamis Kemudian yang keenam Hari Sukro Sukro itu berasal dari dayanya air yang sekarang namanya menjadi hari Jumat Kemudian yang ketujuh hari Tumpak Tumpak itu berasal dari dayanya angin yang sekarang menjadi nama hari Sabtu Inilah hari tujuh yang dikarang oleh Empu Radi yang sekarang kita gunakan setiap hari Dan kemudian akan saya lanjutkan tentang pasaran limo Pasaran limo itu dulu namanya Poncoworo Yang sekarang menjadi pasaran limo Hari lima yang sekarang menjadi pasaran limo Antara lain Satu Hari Sri Dengan cahayanya putih Atau petak Yang sekarang namanya menjadi nama pasaran legi Kemudian yang kedua Hari Brahma Dari cahaya kuning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 yang sekarang menjadi nama pasaran Kliwon, inilah nama-nama hari tujuh dan pasaran limo yang sekarang kita pergunakan dan untuk memudahkan semuanya dalam perhitungan, baik itu untuk perjodohan, mendirikan bangunan baru, membuka usaha baru, dan sebagainya. Intinya, semua yang berhubungan dengan... Waller Sengker atau yang dinamakan paringkelan itu sesuatu yang sangat bagus atau kalau bisa kita hindari yang ada paringkelan-paringkelan yang menyebabkan menjadi perjalanan Anda nanti kurang mengenakan Itulah nama hari dan pasaran yang kita pakai dalam perjalanan hidup sehari-hari Jadi sekarang saya lanjutkan mulai dari hari kemis legi Weton atau hari kelahiran kemis legi dalam hitungan jawa memiliki neptu 13 Jumlah neptu tersebut merupakan penjumlahan dari hari kemis neptunya 8 Dan pasaran legi itu neptunya 5 Sekarang saya akan melanjutkan atau menyampaikan sifat dan perjuduan atau karakter bagi orang-orang yang lahir pada hari kemis legi Hari Kemis Legi itu berasal dari dayanya api Zaman Jawa kuno, Hari Kemis itu disebut Hari Respati Dengan berjalannya waktu, Hari Respati sekarang dirubah menjadi Hari Kemis Hari Kemis ini mempunyai neptu delapan Itu artinya daya atau kekuatan Kekuatannya Sang Yang Hakni atau kekuatannya api Api itu sifatnya panas Panasnya api adalah panas yang menghidupi manusia. Kemudian pasaran legi, legi itu berasal dari cahaya putih, cahayanya pada hari Sri. Zaman Jawa Kuno, pasaran legi itu disebut hari Sri atau petak yang sekarang menjadi pasaran limo dinamakan legi. Pasaran legi ini mempunyai 5 yang sumbernya dari rohaninya manusia sebenarnya saya lanjutkan dengan sifat orang-orang yang lahir di hari kemis legi orang yang lahir di hari kemis legi mempunyai sifat atau watak dan karakter yang mohon maaf, ngeyel mudah marah, mudah tersinggung, dan juga suka membantah jika sudah jengkel hatinya, maka pada umumnya orang ini akan sangat mutungan. mutungan itu apa ya? Jadi tidak mendengarkan kata orang dianggapnya dia yang paling benar. Maka dia akan mutung kalau ditegur atau dikasih masukan. Dan orang yang seperti ini mohon maaf susah diajak untuk baikan nantinya. Jika berbicara ucapan mereka sering kali bernuansa panas dan itu memang memancing permusuhan. Mereka mudah tersinggung, tidak. Bisa sabaran, mohon maaf, dan kurang baik budi pekertinya Dan sangat emosional sekali Orang yang lahir di hari kemis legi juga memiliki watak dasar lainnya Mereka juga bukan orang-orang yang pelit sebenarnya Mereka sangat loyal pada teman, keluarga, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya Mereka itu tidak mau menyusahkan orang lain, ini yang paling hebat dia oleh karenanya banyak orang yang ingin jadi temannya Walaupun sifatnya itu pemarah Mereka juga orang yang tahu diri Bijaksana, sportif dan tidak suka pamer Orang yang lahir di weton kemis legi ini Kalau memberi atau membantu seseorang Hatinya tulus Tidak mengharapkan pujian ataupun balasan apapun Kemudian, tentang pekerjaan Pekerjaan yang cocok bagi orang-orang yang lahir dari kemis legi Berdasarkan watak serta kepribadiannya yang tadi saya sampaikan Ini akan lebih cocok bila menjalani pekerjaannya yang berhubungan dengan manusia lainnya Dia tidak tepat bila bekerja di bawah perintah orang lain Pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah satu menjadi tenaga ahli, teknologi, seniman, petani ataupun peternak. Orang yang lahir di hari Kamis Legi biasanya orang ini orang-orang yang sangat mandiri dalam mencari penghasilan tentang rezeki untuk perjalanan hidupnya. Kemudian menyangkut tentang rezeki. Secara jujur saya sampaikan bahwa orang yang lahir di weton kemislegi pada umumnya akan membawa penurunan kesejahteraan bagi keluarga maksudnya penurunan itu apa? apabila keluarga kita yang tadinya rezekinya bagus tiba-tiba kita menyatu dengan orang-orang itu maka biasanya ekonomi dari keluarganya itu akan menurun Keluarga yang biasanya rezekinya lancar Berangsur-angsur akan menjadi sulit Setelah kehadirannya orang yang lahir di hari kemis legi Dalam kehidupannya sendiri Orang yang lahir di hari kemis legi Dapat meraih kesuksesan dan kemudahan dalam rezekinya Tetapi bila mereka di usia 30 tahun Mohon maaf Perjalanannya masih sulit dalam kehidupannya maka dia akan mengalami kesulitan terus-menerus dalam kehidupannya jadi mohon maaf mungkin saya salah menyampaikan tetapi ini tidak akan meleset mungkin geser hanya sedikit karena apa yang saya sampaikan ini adalah berpeduman kepada sasmitaning jagad mulat ing pepersten Jowo kemudian saya lanjutkan tentang jodoh pinasti Nah untuk orang-orang yang lahir di hari kemis legi Tolong diperhatikan secara baik-baik Supaya mendapatkan jodoh pinasti Weton kemis legi mempunyai neptu 13 Pasangan yang paling cocok untuk anda jadikan pasangan hidup Yaitu hari jumat pon nilai neptunya 13 Kemudian sabtu Pahing, nilai neptunya 18 dan Hari Selasa legi nilai neptunya 8 Lalu hari Senin Wage yang nilainya 8 juga Ini jodoh pinasti yang akan membawa kebahagiaan Anda Kecocokan jodoh ini berlaku dalam rumah tangga Jika perjodohan dengan orang-orang neptunya yang saya sebutkan tadi Mereka akan hidup saling melengkapi Perkawinannya antara weton Kemis Legi dengan orang-orang yang lahirnya Jumat Pon, Sabtu Pahing, Selasa Legi, dan Senin Wage dilihat dari ringkel Somahan. Ketemunya di urutan nomor satu, yaitu Sri. Artinya, perkawinannya akan banyak mendatangkan rezeki, dan dalam rumah tangganya akan menemukan kebahagiaan karena dua-duanya saling melengkapi. Tetapi yang menjadi tolak ukur dalam berumah tangga Kondisi untuk sekarang ini sepertinya tidak hanya Rezeki yang melimpah atau mungkin harta benda yang tercukupi Banyak orang-orang kaya Tetapi kehidupannya dalam berumah tangga Mengalami tidak tentram Mungkin selalu cekcok Karena mungkin perkawinannya bukan dengan jodoh pinasti seperti yang Saya sampaikan tadi kemudian solusinya seperti apa atau solusinya Bagaimana yang sudah terlanjur menikah tadi tetapi pernikahannya bukan dengan orang-orang jodoh pinastinya atau hari pasaran yang tepat Apakah mau pisah terus mencari pasangan yang baru supaya ketemu dengan jodoh pinasti ini tidak saya sarankan lebih baik kita Cari solusinya atau jalan keluarnya supaya tidak berantakan dalam rumah tangganya Jangan sampai hanya berpeduman dengan apa yang saya sampaikan Terus nanti Anda menjadi bercerai berai dalam rumah tangga Saya tidak mendukung ini Tetapi mari kita cari solusinya supaya kita menemukan jalan yang terbaik Solusinya bagaimana? Solusinya begini bagi orang-orang yang sudah menikah tetapi bukan dengan jodoh pinasti caranya harus membangun nikah ada cara yang harus dijalankan sesuai dengan apa pesannya para nenek moyang kita dahulu apabila perjalanan anda dalam pernikahan saat anda melakukan pernikahan itu te tidak tepat pada hitungan hari dan pasarannya maka akan ada jalan keluarnya yaitu caranya dengan membangun nikah. Caranya cari hari dan pasaran saat pernikahan Anda dulu. Umpamanya pernikahan Anda pada hari itu hari Minggu kliwon. Usahakan setiap hari Minggu kliwon Anda bikin bancaan atau tumpengan. Tumpeng itu dilengkapi dengan urapan serta telur ayam 20 atau telur ayam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 anda lakukan setiap tiga bulan sekali atau 105 hari sekali artinya setiap tiga minggu Kliwon sekali anda bikin bancaan atau tumpengan ini pasti ada para pemirsa yang tanya Kenapa yang dipakai bukan tanggalnya pada saat pernikahan itu untuk membangun nikah seperti yang dilakukan kebanyakan orang orang-orang zaman dahulu untuk melakukan kegiatan yang sakral Yang dipakai itu bukan hari Pasti ada yang tanya Kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah Seperti yang sudah dilakukan kebanyakan orang Orang zaman dahulu itu Untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sakral Yang dipakai adalah hari dan pasaran Bukan tanggal masehi atau tanggal jawanya Kemudian dari mana hitungan atau sesebutan yang kata-kata dari Sri itu? Kata-kata Sri Lungguh Gendong Loropati ini berasal dari Paringkelan Soman. Paringkelan itu apa? Paringkelan itu dari kata ringkel, artinya apes atau naas. Soman itu perkawinan atau jejuduan, jadi kesimpulannya dari Sri Lungguh. Gendong loropati ini merupakan apesnya perkawinan. Jika memang tidak ketemu dengan perhitungan yang jatuhnya nomor satu, yaitu seri, coba mari kita jumlahkan. Hari itu semuanya ada tujuh, yang dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran itu ada lima, yang diawali dari Legi sampai dengan Kliwon dan 5 itu menjadi 12 dua 12 belas. Dua belas ini kalau bahasa Jawa dibilang rolas. Rolas di sini maksudnya ronglas artinya dua orang antara laki-laki dan perempuan untuk disatukan dengan cara pernikahan maka dihitung hari kelahirannya masing-masing kemudian disatukan dengan cara pernikahan. Maka dicarikan hari dan pasaran yang cocok Supaya perjalanan hidup mereka nantinya bahagia Sekarang artinya Sri Lungguh Gendong Loropati Yang nomor satu itu Sri Sri itu artinya rezeki orang yang menjalankan perduduan Yang ketemunya hitungan Sri Biasanya rezeki semuanya akan lancar lalu mengalir terus dalam kehidupannya akan menemukan kebahagiaan Kemudian Lungguh Lungguh itu bisa kedudukan, bisa suatu jabatan Atau duduk yang diem dari nilai negatifnya Tetapi di sini Lungguh yang tidak mau bergerak artinya Apapun yang dia lakukan itu tidak menghasilkan apa-apa Jadi bawaannya itu males dan sebagainya Entah itu yang laki-laki maupun itu yang perempuan. Kemudian yang nomor tiga gendong, gendong itu ibaratnya membawa beban dan itu memang bisa juga membawa beban dalam perjodohan dalam perkawinan anda. Hitungan nomor tiga atau gendong ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat dalam perjalanan kedepannya. Kemudian yang keempat itu loro. Loro itu sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor 4 Atau Loro Biasanya sering sakit-sakitan Kalau tidak yang suaminya Ya istrinya Saling bergantian Begitu seterusnya Kemudian yang kelima Pati Pati itu artinya mati Menuju pati dalam perjodohan yang ketemu hitungan nomor lima ini Menjadi angger anggar atau larangan yang tidak boleh dilanggar Kalau bisa Karena ini bisa mati rezekinya Juga bisa mati orangnya Dari pihak penganten salah satunya Mungkin dari pihak kedua orang tuanya Baik dari orang tua yang laki-laki Maupun dari orang tua yang perempuan inilah pentingnya petung Jawa agar kita dapat memakai dengan runut yang sangat baik karena ini menyangkut tentang perjalanan hidup di masa mendatang. Jadi kalau bisa jangan sampai kita melanggar angger-anger yang sudah ditentukan oleh alam karena petung Jawa ini sumbernya dari alam seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan ini baru paringkelan tentang Somahan Belum paringkelan yang lain Seperti paringkelan hari, paringkelan wuku, bulan, dan tahun Kiranya itu yang bisa saya sampaikan Bagi orang-orang yang lahir di hari kemis legi Semoga bermanfaat Mungkin ada sesuatu atau kata-kata yang kurang pas dalam penyampaian saya Saya mohon maaf Rahayu Rahayu Rahayu Sakungin Tumati